Terus, kerja di presiden emang gak keunikan. di dia ke Jawa Timur, berangkat, set, datang ke Jepara. Ya Gus Jorda kita kesini dulu nih kesini kesini kemana sini Gus eh kesini nih kesini kalau kado beres itu terus iya presiden kak Gang nulek terus ini kita acara-acaranya di sana dulu di apa namanya di Jawa Timur lagi tunggu ah ngomong apa terus datang ayah pasar Letik madinnya tukang tukang kado ya, kita beli kado dulu <laughs> Presiden Zikoski Heran turunnya di mobil Mercy Nomor Hiji. Anu itu menang, kita nungguan di itu di jalan utama. Nyana, maka di nyapa. Duren berapa ini? ini duren 50.000. Ini kan Gus Dur ya. Udah, jangan ngomong-ngomong Gus Dur, berapa nih? 50.000. Beli 5. Itu ditawar deh. Jadi berarti lima kali 5 sebar tajib nih. Tuh, biasa ngaco kos gitu namanya. <tuh> <tuh> biasa mesem tuh bareng. dibayar ID bayar 10 juta. Kenyataan Ngageter ya. Ngageter-geter panu narimana. Agak dibayar 10 juta. Ya, makasih ya. Cerikan itu. Awewe. Anu dagangna kita naik. Cak supir jeng ajudan beli duren 5-10 juta barang jadi presiden aja Gus, kok jadi begini jangan banyak omong <laughs> dilelaga, di laga di mobil. Kudulu gue pernah begini kok jadi begini udah, jangan banyak omong udah ayo kita ke jawa timur sekarang enggak. terus di teh ini durennya belah-belah aja presiden ngadah durian di jeromobil udah makan unik, itu udah unik kenyataan ini lain lelagaan lain lelagaan ini kenyataan datanglah ke jalan utama, wow, pengawal, uing, uing, uing, uing, uing, uing. terus diberangkat lagi, cek pengawal, habis dari mana emang dulu, jangan banyak omong, sekarang ke Jawa Timur aja, heran ajudan, jeng supir, nyana di Jawa Timur, ngomong bahasa aku masih cuplis si unyil, nyana itu tadi kita beli, beli 10 juta, 5 10 juta, nah sekarang gini, kita sampai ke Jakarta, nanti kita ke sana. Itu tadi tukang duren kita tanya. Coba, ada enggak itu sebenarnya tukang duren? Oh, langsung beres ke Jakarta, datang ke ikan kadinya. Nah, tukang duren tutup. Nana nanya tukang duren yang di sini Mbak kemana nih? Oh dia di rumah di mana rumahnya? Diberi alamat Nah sini lurus belok yot, yot, yot, yot. sesuai jeng tadinya imah nagih kosong uh sah-sah di imah nanya nanya kata tangga Mas Mas ya ini rumah tukang duren dia iya ini kemana? Oh, dia sekarang lagi ke Kota Jepara. Emang kenapa? Dia suaminya itu sakit, udah satu tahun, nggak bisa berobat karena nggak punya uang, kemarin ada yang turun dari mobil sedan, beli kuren 5, ngasih 10 juta, dia sangat girang, jadi suaminya dibawa ke rumah sakit, nah sekarang sudah ada di rumah sakit, jadi dia terima kasih-terima kasih sama yang turun dari mobil sedan itu, masya Allah sahanunya tak butuh. Karena duit 10 juta Jangan nonton gitu Ngarana rumah sakit Cianunya hujung sanung kemeja Ye, kubu aja Penny Mabaturungnya sekarang ya kerangnya Kita dibayar <laughs> Ini sekarang ya nge Kita bantuan kita tetap Tadi bayar Itu matanya hewan bayar ya Kasih 10 juta Bumahal jasa tambah Durin Artinya 5-10 juta Nggak ada hari hija Secara setahun tuh kudu dahar Kuma hal-mahal Gimana jadi masalah? Sahanung ngebejaan. Salah kina muriang satahun. Jagus durna di Jakarta baik. Kemudian lewat kadinya hela Padahal di jalan utama. Kabeh titah cicim. Mungkin ceknya nesek Gusur setengah jam atau lebih. Pokoknya bagaimana sampainya aja. Sahanung ngabejaan kos gitu. Masya Allah karim. Kenyataan tamakan kos gitu. Jelamannya hirup keneh kuari. Munditanya di bang. Ngarana ayah kabeh. ge godek kepala cagerlah suami, nah begitu cager dengan uang sakitu pas-pasan 10 juta nyana bebeja ke pemajikan ini lu dapat uang dari mana, bebeja lah seperti gitu, nyana terus menelusuri ternyata gusdur, nyana di terima kasih mawa baka kakak Jakarta atau mawa baka kakak nyana terima kasih, Makanin, maka orang lembur, maka sendal jepit sebelah lain, sebelah lain datanglah ke istana, wa'alaikum pegawai istana tidak boleh tamu yang begini masuk istana nggak boleh gustur eh bah, masuk masuk siapa bilang nggak boleh orang bawa bakakak sekian panca nggak bejar mau bawa bakakak kita Masya Allah, bener benar dia gus. Terima kasih ini suami saya sekarang Alhamdulillah udah sehat. Saking terima kasihnya nih saya bawa bakar ke sini gus buat Agus ya. Udah saya mau terima kasih. Udah saya sekarang mau pulang lagi nggak punya ongkos. <SILENCIO> <SILENCIO> Diberi gus terjawab balik gus gak dihitung heteng biasa. Ya, Aju, bakakakna Gus teh di pesetan-pesetan, nu tadi ngalarang teh, tuh dudiharap, diberementok ma, makan loh buat loh tuh bakakak. Kadang gitu-gitu, aduh sering-sering tamu yang begini, tadi larang lo. Gustur penyanyi unik baik, tuh tuh pernah yang nu kejadian seperti gitu, nu jadi masalah, sah nu ngabejaan, muriang, satu tahun, teboga biaya hese, khusdurnya hoin.